Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak Ibu Guru semua Pada video kali ini saya akan berbagi informasi tentang demonstrasi kontekstual tentang budaya positif Dalam rangka memenuhi tugas calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Magelang SD Negeri Selomoyo Baik Bapak Ibu langsung saja kita masukin materi pertama, yaitu tentang restitusi, Bapak-Ibu. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gerson tahun 2004. Kemudian Bapak Ibu, restitusi ini adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang harus mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Selanjutnya Bapak Ibu, prosesnya ini adalah proses segitiga restitusi ini adalah 1 mengetabilkan identitas, 2 validasi tindakan yang salah, 3 menanyakan keyakinan, ini adalah 3 proses segitiga restitusi Nah, selanjutnya Bapak Ibu, untuk skenario-nya, saya sudah membuat dua skenario, 1 dan 2 tentang mengerjakan tidak mengerjakan tugas sekolah Nah Mari langsung saja Bapak Ibu bagaimana cara penyelesaian kasus sesuai dengan segitiga restitusi Silakan simak pada video berikut ini tentang penyelesaian segitiga restitusi Yuk kita simak video 1 dan video 2 pada halaman berikutnya Ananda Ananda tahu mengapa Pak Guru Memanggil Ananda Sofi Karena saya datang terlambat ke sekolah Tahu Kalau perbuatan Sofi itu adalah Perbuatan yang salah Perbuatan yang saya lakukan Itu salah Pak Iya. Kalau Sofi sudah tahu Bahwa terlambat sekolah itu adalah Perbuatan yang salah tidak apa-apa, karena Semua teman-teman Sofi Juga pernah Berbuat salah Pernah terlambat sekolah Pernah tidak Mengerjakan tugas Tetapi Dari kesalahan yang sudah Dilakukan Ananda Sofi Sofi harus Memiliki Keyakinan Besok-besoknya untuk tidak melakukan kesalahan tersebut, ya. Nah, sekarang Pak Guru tanya, apa alasannya Ananda Sofi kok sampai telat masuk sekolah? Apa alasannya? Saya datang terlambat ke sekolah, Pak, karena saya telat bangun pagi karena malamnya bergadang Saya menonton final timnas Permana si Pak Guru pada pukul dua malam. Desa Sofi suka nonton bola ya. Kemarin tadi malam yang juara mana? Thailand atau Indonesia? Tidak tahu. Oh, ya. Oh, berarti karena Sofi menonton sepak bola sampai larut malam sehingga Sofi bangunnya kesiangan dan telat masuk ke, ke sekolah. Oh, ya. Kalau begitu, Pak Guru paham Sofi, kenapa alasannya sehingga Sofi telat untuk berangkat ke sekolah. Nah, Sofi pernah tidak, masih ingat tidak dulu ketika pas saat kita memulai masuk kelas, Ananda Sofi bersama teman-teman dan Pak Guru, kita membuat kesepakatan di kelas. Ingat? Ingat, ingat kesepakatan itu? Iya ya. Coba, kira-kira nilai kesepakatan itu apa Ananda Sofi? Yang dulu kita buat Untuk selalu datang ke sekolah awal waktu Iya Untuk datang ke sekolah awal waktu. waktu Artinya, kesepakatan yang dulu sudah kita sepakati bersama Anak-anak tidak boleh terlambat untuk berangkat ke sekolah Dan harus tepat waktu Artinya Kalau sekolahnya masuk jam 7 Ananda Sofi Harus masuknya jam 7 Kurang seper 4 Nah itu adalah Nilai keyakinan Yang dulu kita sepakati Saat kita memulai Pembelajaran di kelas Nah Apakah Ananda Sofi Meyakini keyakinan itu Iya Pak, saya meyakiminya Jika saya melakukan kesalahan, saya siap memperbaikinya Pak Iya, baik Jika Ananda bersedia untuk memperbaiki Berarti hal apa yang dapat Ananda lakukan untuk memperbaikinya Kira-kira Ananda Shopee, apa yang bisa dilakukan untuk memperbaikinya saya tidak akan bergadar lagi saat menonton TV dan akan berusaha untuk data lebih awal lagi. Iya, berarti mulai besok Ananda Sofi sudah yakin bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya dan besok akan merubah kegiatan di rumah di malam hari untuk tidak bergadang atau menonton TV hingga larut nah demikian karena Ananda Sofi sudah mau berubah untuk tepat waktu datang ke sekolah maka Pak Guru mengucapkan terima kasih ya begitu nih nah, silakan Ananda Sofi masuk ruangan nah, silakan nah, Linda, mengapa Bapak memanggil kamu? Tahu tidak? Ya. Nah, menurut Linda, tidak mengerjakan tugas itu kira-kira baik atau jelek. Oh iya, tidak mengerjakan tugas itu adalah perbuatan yang sama. Nah, meskipun Anna tidak mengerjakan Thailand. itu adalah termasuk perbuatan salah tetapi Ananda tidak usah berkecil hati bahwa semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan yang penting dari kesalahan itu nanti kita belajar untuk memperbaikinya itu ya Nanda ya terus Ananda Pasti punya alasan Mengapa kok tidak mengerjakan PR Linda Karena oh, saya tidak tahu Cara mengerjakan soal-soalnya Berarti Linda belum tahu Cara untuk mengerjakan soal-soalnya Ya baik Kalau begitu ya Karena Linda Tidak tahu cara mengerjakan Soal-soalnya Berarti Dulu kan saat kita masuk kelas Antara pak guru Dan teman-teman Linda di sekolah Kita kan sudah membuat Kesepakatan kelas Ya tidak? Ya pak ya, nah, Nilai apa Yang sudah kita sepakati di dalam kelas Dulu ketika pembelajaran Bertanggung kita kita Iya, berarti Linda Harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugas yang Pak Guru berikan kepada Lin. Linda Pak. Linda yakin kalau tanggung jawab itu adalah setara kita? Ya Pak, saya ya. Baik, kalau Linda sudah meyakininya Jika nanti untuk memperbaiki kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Ananda Linda, Linda Kira-kira kepribadian apa yang Ananda tunjukkan untuk melakukan tanggung jawab itu? Bersedia, ya, ya. bersedia mengerjakan tugas dari sekolah hey. Kalau Linda sudah bersedia untuk mengerjakan tugas-tugas dan tidak terlambat lagi Nanti Bapak Guru akan membantu Cara menyelesaikan jika ananda linda tidak tahu cara mengerjakan tugas-tugas yang sudah pak guru berikan ya begitu nggak? terima kasih pak. ya sama-sama semoga besok linda bisa mengerjakan tugas tepat waktu. Lagi ya. dah sekarang boleh keluar.